habis Kita skip iklannya. Putar lagi. Terus. Dan lihat iklan lagi. bentar sampai selesai ini iklannya supaya bisa memutarkan spinbots kita skip dulu iklannya kita putar lagi selesai di spinbot ya terserah kalian mau permainan apa lagi untuk mengerjakan di dalam aplikasi ini kalau saya jujur hanya bermain di Spinboard ada di sini window jackpot terus show in cash di disini saya mempermainkan Udah lama tapi nggak pernah Mendapetin yang namanya Dolar Tapi kalau yang Sesering mungkin saya lakukan Di spinbot ini Dalam satu hari Pasti mendapetin Nilai dolar Jadi saya merekomendasikan Kepada kalian semua Bermainlah di skinboard Di game press ini terus untuk penarikan dolarnya minimal 10 dolar itu bisa baru bisa ditarik baru bisa ditarik kalau belum ada 10 dolar belum bisa ditarik kebetulan saya di sini baru ngedapetin 6,15 koma dolar. Eh, cukup, cukup bagus sih. Menurut saya, kita nggak perlu top up. Kita nggak perlu manggil temen yang sebenarnya untuk ngedapetin. Travel itu sangat sulit. Kalau kita nggak nuyul-nuyul di aplikasi penghasil uang lainnya, cuman kalau saya bilang, dengan cara nuyul ini, secara pribadi saya udah pernah ngelakuin, cuman pada akhirnya akun saya kebandel. Kita ngedapetin koin, tapi percuma hasilnya hasilnya kebendot kita nggak bisa melakukan tugas-tugas yang di aplikasi tersebut karena udah kebendot jadi menurut saya kalau toh mau menghasilkan mencari atau menghasilkan uang di game atau di aplikasi-aplikasi lainnya mendingan yang seada-adanya dah yang penting dalam diri kita konsisten untuk mengerjakan pasti ada buahnya buruan download di playstore linknya ada di dalam deskripsi ya buat nambah-nambah -nambah pun di dolar di ikon paypal ibarat sekecil apapun akan menjadi gunung kalau kita konsisten itu aja dari saya untuk review aplikasi penghasil dolar yang begitu legit dan terbukti membayar banyak review-review dalam game press ini yang udah banyak dibayar di game ini. Terima kasih, sekurang-kurangnya mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.